Oh my god Cantik sekali Cinta antel hati Siapa sih? Siapa sih? Wow maksudnya malam-malam, Gengs Bagus banget Mana? Kalian shoot malam-malam? Hanya ada di Jojo Di tangga tuh gak sih, Gengs? Atau? Ini bagus banget ya, foto shoot Mau coba di tangga? Tangan bagus sih Hey. Hey. Duh, hey. aku tidak bisa bukti mengenai titi ini. Bagaimana bisa? Tadi kita sudah selesai makan malam. apalagi tadi ya? Oh ya guys, setelah hujan mereka mau foto shoot. Setelah foto kalian ngapain? <tusik> kalian ngapain? Setelah foto shoot apa aja? aku gak usah join ya? nggak bisa dong? oh waktunya dinding. aduh aneh sekali pakai ini no. sudah ya, sungguh aku tidak terbiasa. ha nah, kan? kelihatan kan buriknya kalau di sini. kalau di sini kelihatan buriknya kayak apa? Hmm. yuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita mau ngomongin apa ya? Kita mau ngomongin apa ya? Aku kehabisan topik dan kehilangan kata-kata Jadi, yaudah nanti aku ngobrol lagi Maksudnya aku mau menyusun strategi dulu Biasanya habis makan itu kenyang Jadilah balik makanannya enak banget ayam manis tapi nasinya kurang guys aku sih biasa kalau makannya c foto di hp dong mau di upload di instagram iya deh nggak prosesin oh itu biasa dipukat nongki nongki I miss Punawa Hotel ya <tuh> boleh lah boleh lah. It seems like aku tadi ngom ngomong di sana. Harus oh, itu? <laughs> itu dah yang ada kelinci. Di sini pak? <tus> <tus> <tus> uh, oh. Dari mana? Uwuh banget nggak sih kauyan? Uwuh banget. Ya guys ya, kita masih baju, kadares menuju Yogyakarta Wow. Pak Belangkon. Kenapa? An, ap, apa? namanya? Enggak goyang-goyang soalnya. Masukin hmm. hmm. ya. Ini. Ini baju dari mana? Dimana? Eh Nalin. Dari Manggarai. Uh, Manggarai. Mantap, mantap. Kalau kakaknya satunya? Dari mana Kak Jon? Jogja. Iya ya. Ini bajunya dari Asli. Dari mana? Kerto. Bajunya? Iya. Dari mana? Dari Jakarta. Mau Luar biasa. Memang, Bang Rio, Bengrio puspatu saja, oh. Mati isan. Kurang <laughs> ya, Pak? Coba dulu kita. Eh kembali ya balik udah oh, oh, ngembali, ngembali. Ngembali. oh okay. satu dua gue, ya? udah selesai guys cuman berapa kali tuh A few inches later. Ya, rame-rame ya. aja habis tuh, ganti Nanti uh, ee ke arahnya satu ya. Cek depan satu belakang. Cowok, cowok di depan berprah. Guys, guys, saya hi dulu di blog aku. Hai. Halo. Hai. Yang belum subscribe silakan langsung Jangan lupa subscribe, komen, like, subscribe dan share. Cece enjoy di Bali. Saya <sukur> <sukur> langsung research. <di> iya. <sukur> yeah. Raketingnya jalan ya? Ya iya iya Bagaimana selanjutnya ini? Kita pulang dulu Kita pulang dulu guys Nanti aku kirim linknya di grup. Nanti tinggal di klik aja Banyak foto bahan ini Nanti download foto-foto bahan sini. Mana itu foto bahan ini? Masih lah dulu Sudah cukup serang itu Kota-kota kan? Maren dulu KCN boleh juga Suka juga subscribe deh Iya, KCN Mumpung videonya belum di upload nih kan? Iya yeah. Iya, pasti kumpulin sampah-sampah tersampahan ini dulu ya akhirnya sesi foto sudah selesai juga mereka cuma dikasih waktu sekitar 10 menitan kalau gak salah, satu orang tuh cuma di foto 4 kali 4, 4 kali shoot gitu karena itu keterbatasan maksudnya kan belum bisa deket-deket itu, maksudnya pasti menerapkan physical distancing dan pihak hotel sendiri juga um, membatasi um, membatasi jumlah orang dalam satu ruangan tertentu akhirnya um, photoshoot ini benar-benar kayak serba terbatas gitu jadinya mau gerak bukan mau gerak sih ya hmm. jadi benar-benar langsung diatur satu orang berapa menit terus next, next, next jadi biar satu kali kelar semua kayak gitu jadinya Uh, beda sih rasanya sebelum pandemi ikut acara, dan setelah pandemi ikut acara itu, rentangnya segini banget nih, segini banget nih perbedaannya nih, luar biasa tapi puji Tuhan ya, panitia juga nyediain dua, dua orang fotografer satu yang buat gaya-gaya itu, dan ya, terhasil selesai gitu aja tapi aku mau ngomong apa lagi ya Oh iya, sebenarnya mereka itu banyak banget ya yang lolos di Grand Finalist ini khususnya di The Platinum Skills ini kira-kira berapa orang mereka? 15 orang khusus yang mahasiswa itu belum termasuk SMA, SMP, sama SD loh ya jadi khusus mahasiswa itu ada sekitar 15 orang yang lolos di Grand Finalist ini dari provinsi-provinsi di Indonesia itu yang awalnya dari 5.000 mahasiswa aktif di Indonesia diseleksi 50 besar, 30 besar, 15 besar dan jadilah mereka 15 besar tapi kemudian karena pandemi kan seleksinya sebelum pandemi ya, jadi setelah pandemi itu ditunda-ditunda-ditunda akhirnya ada beberapa yang kayak men menimbang sikon juga ada mungkin melihat di sisi kesehatan juga kayak gimana akhirnya ada beberapa yang mengundurkan diri. Ada tujuh orang yang maju ke Jogja maksudnya yang datang ke Jogja dan ternyata sampai di hari H sampai di tempat itu cuman tersisa enam orang. Soalnya yang satu itu hasil rapid testnya itu reaktif jadi nggak bisa datang ke sini meskipun ya bisa ya nggak mungkin diizinkan ikut acara kalau rapid testnya itu reaktif karena memang pas datang itu protokol kesehatannya itu memang tetap terap. jadi dokumen-dokumen tadi itu disediain banyak banget ya ada KTP KK, um, surat lahir, form kesehatan, rapid, dan, -dan sebagainya entah apa itu jadi bener-bener diterapkan kok kalau ngikut acara ini, karena awalnya aku sama Jesse juga sempat bimbang kan tapi um, yang penting tetap jaga kesehatan aja tubuhnya tetap fit semoga tidak terjadi apa-apa ya kan, oke okay. kayak segitu aja deh vlog to shoot ini oke, okay, thank you so much for watching guys see you on next video, bye